Halo semuanya, welcome, welcome me, welcome back ke my channel. Kembali lagi di channel yang selalu memberikan info-info terbaru dan tentunya membahas seputar dunia slotter. Oke ya, kita kembali lagi di sini nyocol-nyocol bareng kubus ya. Oke. Dan tentunya di sini gue akan membagikan tips dan triknya mengenai info slot gacor hari ini pola solt gacor hari ini dan juga bocoran solt gacor hari ini jadi buat kalian nggak usah khawatir ya uh, pokoknya semua info-info tentang solt gacor ada di channel gue dan tentunya kalian pantengin terus ya video video gue dan jangan di sekit biar nggak ketinggalan info-info dari gue sini. Mantap ya Oh oke okay dikasih skater langsung kita pantau-pantau uh, di dalam skater ini ya mudah-mudahan dikasih yang enak-enak nih sama si Uus ya oke okay. lagi us. oke okay, yuk digaskan lagi Kasih tembak dalam dulu, Uus. Jangan pelit-pelit cuan, nah, ayo dong! Aduh, aduh, aduh, ngomong hmm, gak Tadi kasih dong di seke sama Uus. Ayo dong, Uus, gaskan dulu, Uus! Ayo kasih tembak dulu, hmm, mantep, Mamen. gasken lah, lumayan lah ya. Lagi dong, merah cincinnya. Aduh, oke, okay, gak apa-apa ya. 13.500 eh, lumayan sih ya, buat nambah-nambah. Ya, gak apa-apa, pemanasan dulu ya. Di awal-awal ini ya, kita lemesin dulu jempol kita ya, besti ya. <laughs> oke, okay, jangan lupa juga untuk support-supportnya ya, dibantu like, komen, dan di subscribe channel gue ini. Yang pastinya di-share-share juga videonya sebanyak-banyaknya. Biar channel gue makin berkembang dan makin maju. Dan jangan lupa juga untuk aktifin notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari gue setiap harinya. Mamam hmm, -mam gak tuh kali sepuluhnya lewat ya. <laughs> Oke okay, gak apa-apa. Yang penting kita main santuy-santuy di sini ya sambil ngopi sebatnya biar lebih nikmat nih ya nyolonya juga biar lebih mantep. Oke okay, yuk kasih lagi uus gaskan, oke, okay, good, hmm, mantap oke, okay, luar biasa banget ya, mantep banget dikasih sensasional, lumayan ya karena memang di sini gue bawa modal 50k aja ya nggak usah banyak banyak, ya gue bakal coba ini di sini apakah memang gue bisa dapetin uh, profit yang mantap ya? dan pastinya sini gue bermain di situs Swap gacor oke ya situs aman dan terpercaya jadi gue rekomen situs ini untuk kalian ya semoga kalian juga bisa dapet cuan-cuannya sini. gue main di lollipop 138 ya gue main di lollipop 138 gajah makan permen gacor men aduh ada pantunya juga ya biar lebih nikmat aja nih Oh, kali 12-nya konek ya. Cakep, yuk digaskan lagi, Us. Gasen lagi, Us. Ayo, Us. 17.500 hmm. dikali 17. 17. mantep Mamen. Gasen lagi. Oke, saldo gue di sini udah ada gopek ya, lumayan modal 50k aja ya. Oke. Uh, tentunya bagaimana yang mau coba pola dari gue silahkan aja ya Pokoknya semoga beruntung ya uh, Gue sharing-sharing untuk kalian Gue uh, berbagi untuk kalian ya Semoga bisa membantu juga nih Untuk dapetin cuan-cuan tambahan ya Oke okay, dan uh, saran-saran juga dari gue ya Kalau kalian main coba cek episode hari ini terlebih dahulu ya Biar kalian tahu nih ya game-game gacornya hari ini karena kalau kita main di RTP tinggi itu kemungkinan ya untuk dapetin cuan-cuannya juga semakin tinggi gitu ya jadi pantengin terus ya uh, kalian cek rtp nya sebelum main karena ngaruh juga sih jadi ya kesempatan untuk dapetin kemenangan juga semakin gede gitu ya gaskan dan enggak perlu khawatir karena di Lollipop 138 kalian udah bisa langsung cek rtp nya dari monitor dah sampai yang tertinggi Oke okay ya kita langsung gaskan dulu ya di sini gue by spin di 480000 nice Ayo cakep ke Jangan nggak usah muluk-muluk uh, ya karena memang tujuan gue disini yang penting gue bisa profit gue bisa WD ya Selebihnya kalau memang gue dikasih JP-nya itu berarti rezeki gue Ya kalian pun juga bisa seperti itu ya Tapi yang perlu kalian tahu juga ya namanya permainan Kadang menang kadang kalah gitu ya Jadi biar nggak salah paham juga ya Bagaimanapun hasilnya ya kita terima karena memang Ya setiap permainan punya resiko ya. Oke, okay. gaskan us, gaskan lagi us. Aduh, aduh, Nice, mantep, Oke okay. kali empat, gaskan lagi. Nice, lagi us. Tiga Aduh, mantap mamen. Gaskan terus. Us. Emangnya ya, buat kalian jangan lupa untuk like, komen dan subscribe di share share video ini sebanyak banyaknya dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Oke. Okay? Sedikit info infoinso juga ya sedikit uh, mengingatkan juga untuk kalian ya untuk tidak menjadikan game ini sebagai mata pencarian sehari-hari ya. Jadikan game ini untuk liburan hiburan atau sekadar mengisi waktu uang ya hanya untuk bersenang-senang dan yang pastinya ya cari cuan-cuan tambahan ya. Oke mantep banget sini, Maunya gue ada sedikit pantun untuk kalian ya Kakek Zeus berburu permen Cakep Anak baru dapat bonus men Aduh dapat bonus dari si UU sini ya Luar biasa banget Gila sih sensasional ya Oke ya mungkin habis ini gue akan kan gue mau langsung sikat WD dulu ya Karena memang ini udah dapetin profit Di depan mata gue ya Ini udah waktunya gue mau langsung uh, WD aja ya. Mau buat kalian semangat terus tempurnya Semoga kalian dapetin cuan-cuannya juga Dan ya Semoga kalian dapetin kemenangannya Di Lollipop 138 Oke okay? mungkin sampai sini aja video gue kali ini Gue izin pamit, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye